Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Ratu Bidadari Idola Sejuta Umat uh, Kali ini uh, Konten saya ingin terawang Menerawang atau meramal Pasien-pasien partisipan saya Teman-teman Mungkin buat teman-teman yang mau ditrawang, Yang mau diramal tentang Jodiaknya tentang jodohnya, tentang asmara, percintaan, karir, pekerjaan, bahkan rezeki, dan kehidupan. Kamu bisa langsung jabri saya atau kalian berkomentar, bisa saya balas gratis kalau di komentar. Kalau uh, lewat WhatsApp, ada administrasinya karena ada adminnya, guys. Oke, mungkin. Uh, yang pertama, partisipan yang pertama ini dari Sheila. Ya, uh, akunya, Sheila, uh, tolong Mas, aku rumah tangganya dipertahankan atau berpisah. Uh, jadi, Mbak, Sheila ini meminta tolong kepada saya. Tolong, Mas aku rumah tangganya dipertahankan atau berpisah jadi intinya uh, dia mungkin bingung uh, dengan rumah tangganya ini uh, harus dipertahankan atau bercerai saja deh gitu uh, mungkin sebelum saya menjawab uh, saya mau ngerokok ngerokok dulu ya guys ya biar santai gitu loh biar nerawangnya tembus Karena untuk menerawang itu membutuhkan energi yang sangat besar sekali Dan yang jelas ketika saya menerawang itu energi saya terkuras Bahkan saya lemas Bahkan yang lebih ekstrim lagi uh, Saya sampai muntah Muntahnya bukan muntah uh, indomie ya Atau muntah dawet Tidak guys Tapi muntah darah karena untuk menerawang itu kan ibaratnya di si ikerso atau dalam artian menembus dimensi ruang dan waktu baik itu masa lalu masa sekarang atau masa depan atau masa yang akan datang entah itu beberapa hari beberapa minggu bahkan e, beberapa oh. tahun yang akan datang itu bisa diterawang guys dan itu pun orang-orang yang memiliki kemampuan Terawangan itu bukan orang sembarangan Hanya orang-orang tertentu Dan orang-orang pilihan Oke okay, Sela ya dari Pak Sela ini Dengan komentar Tolomas aku rumah tangganya Dipertahankan atau berpisah Saya akan mencoba untuk menerawang Oke, okay, saya sudah dapat jawabannya. Jadi jawabannya hmm, kayaknya harus dipertahankan. Jadi kamu nggak boleh berpisah. Karena uh, uh, lebih baik memperbaiki. Karena di sini, ya mungkin karena mis saja ya. Mungkin karena uh, permasalahan kecil atau permasalahan dapur rumah tangga. Ya namanya rumah tangga itu kan. Pasti ada apa ya? Ada kalanya lah, berantem, ada kalanya cekcok, ada kalanya uh, miss itu hal-hal yang biasa sih. Karena kalau tak lihat, kalau berpisah itu nanti. Uh, yang jadi korban bukan suami istri ini tadi, tapi anak. Jadi kasihan gitu loh. Jadi uh, buat Mbak Sela ya, uh, Mbak Sela, kalau bisa dipertahankan saja. Rujukan mungkin uh, bisa nanti uh, bangun nikah. Jadi, bangun nikah itu memperbarui pernikahan. Jadi, mungkin bisa dengan disahadatin lagi kalau dia beragama Islam, uh, bisa dinikahkan lagi. Gitu loh, dalam artian memperbarui pernikahan, disahadatin lagi walaupun dia sudah nikah, nanti diperbarui lagi, disahadatin lagi. Jadi, bangun nikah ini bukan berarti uh, arus rame-rame mengundang orang sekampung, se-RW, se-RT, atau sekecamatan. Tidak. Tapi cukup mengundang penghulu untuk dinikahkan kembali. Jadi, biar rezekinya nggak seret. gitu Tolak balak lah kalau orang Jawa itu namanya tolak balak, guys. Oke, okay, next ya untuk partisipan yang berikutnya uh, ini ada tiga partisipan ya di dalam video aku ini di dalam konten aku ini saya membahas tiga partisipan walaupun partisipan atau pasien saya itu banyak sekali cuman yang di, saya bahas untuk uh, satu video ini hanya tiga saja. Kalau banyak banyak nanti mutah darah saya tak kuat. Ini dari Mbak Sri Nur ya, dari Mbak Sri Nur Yati. 668, jadi akunnya namanya Sri Nur Yati 668. Komentarnya gini: Mas, tolong terawang aku dong. Aku masih bisa balikan gak sama mantan suami, tapi dia udah nikah sama cewek lain. Tapi kita masih mencintai gitu loh. Jadi gini, uh, si uh, partisipan saya yang bernama Sri Nuryati ini kan... Uh, dia tanya bisa gak balikan sama mantan gitu loh, karena dia saling mencintai masih cinta. Nah sedangkan uh, di sini mantannya itu... Sudah nikah gitu loh Jadi kan udah milik orang gitu loh Nah kan e, pertanyaannya dia e, Apakah bisa kembali lagi Bisa menikah lagi gitu loh Bisa menjalin hubungan lagi gitu loh Oke saya akan menerawang ya dari si Sri Nuriyati. Mas tolong terawang aku dong, aku masih bisa balikan enggak sama mantan suami, tapi dia udah nikah sama cewek lain, tapi kita masih mencintai. Oke? Okay? Untuk Sri Nuriyati saya akan menerawang. Kalau saya terawang di sini, gak bisa, jadi mustahil untuk uh, rujukan, uh, bukan rujukan ya, maksudnya kembali uh, sama mantan. Jadi uh, di sini kamu harus melupakan mantan kamu, di sini kamu harus move on, dan kamu harus membuka lembaran baru. Cuman di sini saya menerawang uh, lebih dalam lagi. Uh, Sri Nuriyati ini uh, Kayaknya lama banget menjanda Karena apa Karena saya lihat uh, dia, dia masih Apa ya Masih belum bisa move on sama mantannya uh, Karena dia masih mencintai Jadi dia uh, Tak lihat itu Susah banget untuk menerima Orang baru Dia susah untuk mencintai Menyayangi dan menerima Orang baru guys Gitu jadi buat uh, Mbak Sri Nuriyati ini, ya kasian sih, uh, dia susah banget untuk menerima orang baru. Mungkin uh, dia sayang banget sama mantannya gitu loh. Cuman saya sarankan sih move on uh, untuk membuka lembaran baru, menerima orang baru dan membuka pintu bagi laki-laki yang mendekati uh, Mbak Sri Nuriyati ini. Ini saran aku sih, gitu loh, karena kalau kamu menunggu mantan, menunggu mantan suami kamu, enggak bakalan balik gitu loh. <tuh> Ini untuk partisipan pasien saya yang kedua, ya. Oke, next langsung ke partisipan yang ketiga, teman-teman. Ini akunnya namanya Kartini Hasan. Jadi eh, Mbak Kartini Hasan. Dia berkomentar gini. Mas Terawang, Bunda, dong please. Apakah aku dan suami bisa bersatu lagi? Karena ada ada salah paham dua bulan kami los kontak mohon mas dibacakan. Oke, okay. saya ulangin lagi ya komentarnya ya uh, dari akun yang bernama Kartini Hasan. Mas Terawang bunda dong please. Apakah aku dan suami bisa bersatu lagi? Karena ada salah paham, dua bulan kami lost kontak. Mohon mas dibacakan. Oke, okay. saya tak ngerokok dulu, guys. Rokok saya ada dua ini. Yeah. Jadi si Kartini Hasan ini, Mbak Kartini Hasan itu uh, mungkin lagi berantem ya. Lagi konflik, lagi perang sama suaminya gitu loh. Ya mungkin sekarang ini lagi ngambek-ngambekan atau bisa ranjang ya. Coba akan saya terawang ya. Oke, okay, saya sudah menembus uh, lewat penerawangan saya. Kayaknya susah banget. Jadi, uh, Kartini Hasan ini ketika mau baikan sama suaminya itu susah karena saya lihat uh, egonya suami ini uh, tinggi banget, uh, harga dirinya tinggi banget, ibaratnya suami suaminya itu jaga image. Tapi saya lihat ya Suaminya sih juga kangen gitu loh, sama-sama sayang, hanya saja ego, ego harga diri, eh, jaga imetnya suaminya ini eh, tinggi banget gitu loh, walaupun terkadang sepintas kangen, kepingin baikan lagi, cuman karena ego, karena harga diri itu tadi gitu loh, cuman di sini petunjuknya untuk menyatukan. Kartini Hasan ini, Mbak Kartini Hasan ini harus ada penengah. Dalam artian Mbak Jombang mungkin harus ada seseorang yang mungkin disegani atau dituakan di dua keluarga ini untuk menyatukan lagi gitu loh. Ini berarti lobby untuk medi, medi, apa ya, mediasi gitu loh, guys gitu. Yang saya lihat seperti itu bisa kembali, cuman uh, untuk kembali, untuk baikan lagi. Kayaknya butuh waktu yang lama gitu loh, butuh waktu yang mungkin uh, saya terawang itu nggak sampai tahunan gitu loh, cuman uh, butuh beberapa bulan gitu loh, nggak sampai satu tahun, cuman butuh waktu beberapa bulan untuk baikan lagi. Karena faktor ego suaminya ini cukup tinggi sekali, guys. Gitu loh, ya, ini tiga partisipan saya atau tiga pasien saya dari Sela, dari si Sri Noriati, terus dari Kartini Hasan. Ini tentang permasalahan rumah tangga, ya. Jadi lebih ke permasalahan rumah tangga. Jadi buat teman-teman yang mau saya terawang, mau saya ramal Tentang jodoh, tentang karir, tentang percintaan, asmara, kehidupan dan apapun Bahkan pengobatan alternatif, pengobatan non-medis ya Kalau medis kamu ke dokter saja Tapi kalau non-medis misal kena sihir, kena telur, kena santet atau gangguan-gangguan entah itu di rumah kamu di gedung atau tempat-tempat yang mungkin Banyak antunya mungkin kalian e, bisa langsung capri atau konsultasi kepada saya Ratu Bidadari Jadi gitu saja buat teman-teman Jangan lupa di subscribe ya Kalian harus e, subscribe channel Youtube Ratu Bidadari TV Ketik di Youtube Ratu Bidadari TV dan mungkin kalian bisa langsung komunikasi sama saya lewat WhatsApp. WhatsApp saya 085 234 86 1991. Ya, mungkin buat teman-teman yang butuh, saya ulangi lagi nomor WhatsApp saya, jangan di telepon, hanya di WhatsApp ya Dicat di chat aja Nanti yang balesin admin saya 0 ya, 085 2 3 4 86 1 991 Oke Mungkin gitu saja buat teman-teman Saya akhiri uh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam dari saya, Ratu Bidadari Idola sejuta umat